Selamat datang di wisata kendi pitupak yang ada di selotapa, Trawas, Mojokerto. Kali ini, Bang PM akan mereview lokasi ini. Silakan ditonton sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya sore ini lagi di desa Salotapak di Kendipitu yang pemandangannya sangat bagus sekali dan ada kolam renangnya mari kita ikuti kita menuju ke lokasi Bila kolam renang yang ada di Kendit itu di Serletapak Mojokerto. Atau baru ini, guys, yang diterang. Mas, pendidik itu ini cocok banget buat anak-anak yang liburan dan pernah di sini, cuma ada dua kolam renang. semuanya sangat sejuk dan udaranya sangat mantap sekali di sini guys ini mau lagi pesan kopi dan ngopi di sini dan mencoba wisata yang ada di desa Salatapai siap cocok sekali atas-atas bukit itu banyak tenda dan kasih agar suasananya bisa lebih asik lagi kalau buat nongkrong untuk dibawah ini ada warung menyediakan minuman gorengan dan sosis karena Pemandian Kendipitu ini baru dibangun satu bulan yang lalu, jadi wisata ini masih baru dan sangat ramai pengunjung dari Sidoarjo Mojokerto, Pasuruan dan lain-lain. Di Selatapa ini terdapat banyak sebuah wisata atau kafe yang menjadikan berbagai fasilitas untuk berselfie ada kolam renang dan lain-lain trawas ini surganya dunia wisata di Jawa Timur karena berbagai macam wisata yang ada di sini semuanya lengkap Dan dua kopi, buat nyantai. Dan di atas tulisan kendi itu, itu ada kasih bu. nah di sini guys tempat warungnya ada dua warung sementara dan ada beberapa kasih buat makan. Area ini sangat luas sekali, dan parkirnya itu cuma tempatnya kurang luas. Di sini terdapat berbagai sumber air, jadi untuk kolam renang ini airnya dari sumber dan sumber Towo nah di atas bukit itu berbagai anak-anak yang nyantai di situ tempatnya sangat bagus sekali karena masih baru ya jika kalian mau ke sini tempatnya di desa Selotapang Saya kameramen dan youtuber lagi menunggu pesan kopi. Nah, di situ itu ada sebuah sumber air, yaitu sumber ubalan dan sumber towo Sampai di sini dulu review saya. Terima kasih. Jangan lupa di subscribe, like, comment, dan share.